Kira-kira mungkin dari empat aplikasi yang kita jelaskan pada video kali ini Mungkin salah satunya ada yang sedang kalian gunakan Apa aja sih Bang yang akan kita bahas pada video kali ini Yang pertama itu adalah aplikasi pinjam yuk Siapa yang memakai aplikasi ini Dan berkemungkinan belum mampu melakukan pembayaran ataupun mungkin pelunasan Dan yang kedua adalah aplikasi Adapundi Dan yang ketiga adalah aplikasi Uangmi dan yang keempat adalah aplikasi Easy Cash. Ya, banyak yang merequest empat aplikasi ini. Katanya, pengen dibahas. Ya, apakah mereka ini sudah legal OJK atau mungkin memiliki debt collector lapangan, atau mungkin mereka khawatir kalau seandainya gagal bayar di empat aplikasi ini, mereka sebar data nggak sih, Bang? Ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Oke, langsung saja kita pengen ngebahas dulu untuk di aplikasi pinjam yuk nih yuk ini dia Oke kita pengen cek langsung aplikasi pinjam yuknya dan kalian bisa melihat total hutang hari ini 400.000 rupiah artinya sedikit ya ada yang sedi bilang sedikit ada yang bilang banyak ya kan dan apakah aplikasi pinjam yuk memiliki debt collector lapangan Bang untuk saat ini di aplikasi pinjam yuk dinyatakan belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan buat mengumpulkan uang dan kekuatan, ya. Dan aku pengen mengingatkan agar untuk stop gali lubang tutup lubang, ya. Jangan lagi menambah deretan hutang yang akan menambah pusing kepala kalian lagi. Dan apakah aplikasi pinjam yuk ini sudah legal OJK, bang? Yuk kita langsung cek and recheck di rilis 102 aplikasi pinjol legal ojk Oke okay, baik lanjut kita pengen cross-check dulu nama sistem elektroniknya itu pinjam yuk kira-kira aplikasi pinjam yuk ini ada di peringkat berapa sih Bang nah ini dia kita pengen cross-check dulu satu persatu kalau nggak salah itu berada di urutan ke 30-an ya Nah itu dia kalian bisa melihat untuk di peringkat 37 Artinya aplikasi pinjam yuk memiliki legal standing terdaftar dan berizin di OJK Dan apakah aplikasi pinjam yuk akan melakukan penyebaran data bang? Untuk di aplikasi pinjam yuk setelah mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Maka mereka tidak boleh melakukan penyebaran data Mengintimidasi, menenor dan ini itu segala macam Itu tidak boleh untuk di semua aplikasi pinjol yang masih berstatus legal OJK Itu untuk di aplikasi pinjam yuk Nah sekarang kita pengen lanjut untuk di aplikasi ada pundi kira-kira siapa yang memakai aplikasi ini nah ini dia aplikasi Adapundi ya kan guys dan kita pengen melihat tagihannya dulu kira-kira berapa ini ini dia pinjaman saya nah di situ kalian bisa melihat ya sudah tertunggak 800.000 pinjaman pokok di awal ya. dan sekarang jadi berapa bang jumlah hutang abang di aplikasi Adapundi ini nah ini dia kalian bisa melihat Totalnya itu menjadi satu juta Loh, bang, kok bisa sih totalnya menjadi satu juta Kan kita kemarin pinjamnya di awal delapan ratus ribu. Iya benar. Untuk di aplikasi ada Pundi dan semua aplikasi pinjol yang berstatus legal OJK. Ya, OJK di situ kalian bisa melihat pokok pinjamannya kemarin, delapan ratus bunga pinjamannya. Iya, benar kecil banget ya, seratus sembilan dan di situ dikenakan denda sebesar enam ratus yang ketika di berjumlah menjadi satu juta OJK udah bilang ya, untuk semua aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh memberikan sanksi biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Nah, pinjaman pokok kita di awal itu kan delapan ratus Setelah ditambahkan bunga dan denda, menjadi delapan ratus dan di total menjadi satu juta Apakah itu boleh, Bang? Jawabannya boleh ya, sesuai dengan instruksi OJK. Nah, apakah aplikasi pinjam yuk? Eh ada pundi ya, ini aplikasi ada pundi ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Banyak pertanyaan yang seperti itu. Untuk di aplikasi ada pundi ini, mereka belum memiliki debt collector lapangan. Jadi yang hari ini harap-harap cemas dan masih terus kepikiran sudah terjawab pada video kali ini. Dan apakah aplikasi ada pundi hari ini memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Yuk kita langsung cek and recheck dirilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Ini dia. Kita pengen cross check dulu. Untuk di aplikasi ada Pundi ya. Ini nama sistem elektroniknya dan kita pengen cek aplikasi ada Pundi itu di urutan ke ya, Bang? Ada di urutan ke-63. Nah, kalian bisa melihat nama ada Pundi tertulis Dirilis 102 pinjol legal OJK Jadi mereka ini sudah uh, terdaftar dan berizin di OJK ya Untuk di aplikasi Adapun di. Jadi untuk semua yang hari ini masih terus kepikiran ini itu segala macam Terjawab sudah untuk di video kali ini Nah lanjut lagi kita pengen cross check dulu Untuk di aplikasi yang selanjutnya itu adalah aplikasi Kasih wangi ya, siapa yang hari ini sedang memakai aplikasi wangi, kita langsung cross-check saja. Ini dia aplikasi wangi, oke okay, baik ya. Untuk di aplikasi, ada pundi di situ, kita sudah punya hutang sebesar lima juta dengan lewat jatuh tempo itu selama 119 sembilan belas hari. Dan apakah aplikasi uang mi hari ini akan melakukan penyebaran data? Tadi ada aplikasi pinjam yuk, ada pundi, dan uang mi. Mereka itu hari ini sebar data nggak sih bang? Jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi pinjol yang masih berstatus legal OJK itu dilarang ya sama hukum Dan apakah aplikasi uang mie memiliki debt collector lapangan hari ini bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi uang Mi ini Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini ya guys Untuk saat ini di aplikasi uang mie belum memiliki dep kolektor lapangan jadi hari ini yang masih bertanya-tanya tentang aplikasi uang Mi terjawab sudah di video kali ini dan apakah aplikasi uang Mi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Bang yuk langsung kita cross-check dirilis 102 aplikasi pinjol legal OJK Oke okay, baik ya di situ kalian bisa melihat nama sistem elektroniknya dan kita pengen mencari dulu aplikasi uang Mi Mana sih aplikasi uang mini ini? Sudah beneran terdaftar enggak ya? Dirilis 102 aplikasi pinjol legal OJK Nah di urutan ke 39 Sudah ada nama aplikasi uang Mi Dan ternyata mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Dan apakah mereka ketiga aplikasi yang abang bahas tadi terkoneksi ke slik OJK Akan kita bahas pada video yang selanjutnya ya guys Nah itu dari tiga aplikasi yang kita bahas kita pengen lanjut lagi ya untuk di aplikasi Easy Cash. Siapa yang hari ini sedang menggunakan aplikasi Easy Cash? Oke, baik ya. Kita pengen cross-check dulu untuk aplikasi Easy Cash. Ini dia, aplikasi Easy Cash. Kita pengen cross-check. Kalian ada yang memakai aplikasi ini? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Easy Cash ini? Nah, ini dia. Oke, okay, baik ya. Ini untuk di aplikasi Easy Cash. Kita sudah punya tagihan sebesar 3.736.500. Kalian bisa tambahkan tadi 5 juta. 5 juta sekian ditambah 3 juta. Ditambah lagi hmm, tadi di aplikasi ada pundi ada 1.600 Di aplikasi pinjam yuk ada 400.000 ya. Hampir buat kita pecah kepala kita ini ya kan guys mikirin tagihan yang sebanyak ini dan apakah aplikasi isi cash memiliki debt kolektor lapangan banyak yang bertanya seperti itu hari ini banyak banget yang khawatir ya tentang uh, ketemuan dengan debt kolektor hari ini sebenarnya itu sih tidak Menakutkan, ketika kalian bisa mengontrol emosi kalian, ya kan? Dan gue yakin, abang-abang debt collector lapangan ini juga sudah paham benar bagaimana ketentuan-ketentuan hukum ketika menagih dari debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Ya, untuk di aplikasi Sikes, mereka belum memiliki debt collector lapangan. Ya, Terjawab sudah tentang debt collector lapangannya Dan apakah aplikasi Easy Cash sudah memiliki legal standing terdaftar dan berizin di OJK Yuk kita langsung cross check dulu Oke okay, baik ya ini nama sistem elektroniknya Easy Cash Berada di peringkat berapakah aplikasi Easy Cash Kalau nggak salah itu di urutan ke 30% Nah, ini kalian bisa melihat di urutan ke-36, ya. Artinya, aplikasi IC Cash hari ini sudah memiliki legal standing terdaftar dan berizin di OJK. Jadi itulah tadi empat aplikasi yang hari ini mungkin sedang banyak di request sama subscriber kita ya. Dan kalian juga bisa menuliskan permintaan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Kalian tuh pengen aplikasi apa sih yang pengen dibahas? Atau mungkin hari ini kalian sedang bertanya-tanya dan menjadi buah